welcome-welcome bersama Tante Gaming lagi di Arena Gebiar 123 Oke okay, kita ketemu lagi ya di video terbaru aku semoga kalian sehat selalu semoga kalian happy selalu untuk selalu stay dengan video terbaru aku hari ini yang setiap hari selalu aku upload ya untuk kalian hari ini aku bawa modal 90000 aku bakalan cari lagi cuan tambahan dengan pola hoki dan trik nyepin hoki Di game kaki Zeus Pastinya dengan arena bermain yang Sangat gacor banget Di gebiar 1, 2, 3 ya Oke untuk pola pertama Aku memakai 17 putaran otomatis Di checklist turbo dan checklist lewati layar Aku coba di bet 2400 Oke untuk pola kedua Nah kita main ke bet yang Lebih tinggi ya Ke bet 4800 ini pola kedua ini masih di checklist yang sama Aku kasih 7 putaran otomatis Ini polanya mudah banget ya Putaran otomatis yang ganjil-ganjil gini Wah jarang banget nih dipakai sama sloter-sloter yang sering banget untuk nyepin Ini polanya unik Polanya hoki dan polanya pastinya gacor banget Di arena bermain berbiar 1, 2, 3. Apalagi di game si kaki Jewus oke langsung ke pola 7 putaran otomatis aku masih memakai checklist yang sama seperti pola yang pertama taruhan gandanya aku coba nonaktifkan ya untuk pola 7 putaran otomatisnya oke langsung aku coba berpindah ke pola manual nah oke satu kali baru satu kali ini di manual oke manual lagi wow enak banget Baru saja dua kali di manual wow, wow wow wow langsung langsung langsung ini sekaligus ya scatter geretongannya itu sekaligus langsung empat cuy tanpa bayangan scatter 3 yang muncul Wow enak banget biasanya kalau kita mau didatangi scatter gratisan itu pastinya scatter 3 dulu ya yang sering muncul ini langsung sekaligus Langsung scatter 4 Capcus gratisan Ini pas banget nih geretongan pertama Yang aku dapetin Wow cawan connect ada kali 3 dan 2 begini beberapa kali pecah ya Oke merah juga Ternyata pecah Jam pasir pun Cincin oke cakep Oke dikali 5 dua ribu Dikali 5 langsung pecah mega 214.000. Ini pas banget gratisan pertama yang aku dapatkan karena modal aku dari 90.000, ini tersisa tinggal wah oh, udah danger banget ya, udah danger banget. Tinggal 2.400. Nah. Udah bahaya banget tapi uh, good banget. Uh, udah aman sekali kita dapat gratisan. Oke lah, kita nikmati gretongannya yang bisa nambahin modal aku yang udah mulai down banget ya, karena lumayan banget dari modal 90.000 aku memainkan bet ke bet yang lebih tinggi itu lumayan dengan durasi yang lebih cepat. Ada kali 5 oke, na biru connect dan ada kali dua, oke okay, ada kali duanya ada tiga ya, oke okay, kali kaliannya udah naik ke 16 Semoga dari beberapa sepin yang tersisa Kita bisa menikmati sensasional Dan ada momen pecah berurutan Ataupun banyak banget ya Pecahnya di satu layar turun dong Oke hijau Ayo dong kasih lagi nih Nah mau cincin boleh banget nih Oke kuning dan biru Jangan pasti Ayo dong kasih dong Waduh sayang banget tuh ipc -nya nyampe beberapa kali Oke dua 332000 Oke aman banget sih Menurut aku ini aman banget Tambahin modal aku yang tadi tersisa kurang dari ribu ya Oke siapa tahu aku masih bisa Dapetin cuan tambahan Wow kali biru dong Connect di luar Oke lumayan aku dapet nice juga Di luar Kita putar kembali ya Kita putar kembali ke pola-polanya kita kembali lagi ke pola awal ini full banget ya aku tanpa berpindah checklist aku full banget memakai checklist turbo dan checklist awati layar aku tetap aktif ya teman-teman ya oke semoga ada kali-kalian lagi kita coba taruhan gandanya diaktifkan cincin kayaknya pecah nih oke cakep kan cincin hijau konek dan ada kali 4 cuy oke ada kali 4 wah enak banget nih memancing kali-kalian di luar kalian tinggal tinggal memakai taruhan gandanya itu diaktifkan oke kita putar lagi ke pola 7 putaran otomatisnya oke naik bed aja apa kita tahan di bed 4800 kira-kira kayaknya lebih enak naik bed deh soalnya lumayan tadi kita beberapa dua kali ya aku dikasih kali-kalian yang connect di luar juga itu nambahin banget modal aku okelah kita coba ya kita coba naik aja ke bed 10k oke kita coba putar 7, put 7 putaran otomatisnya taruhan gandanya aku coba nonaktifkan ya oke pecah di luarnya udah, udah balance banget sih menurut aku makanya aku berani untuk main ke bed yang lebih tinggi karena pecah di luarnya udah seimbang banget ya Oke lanjut ke pola manual Aku coba uh, ke pola manual memancing Mematikan checklist lewat layar ya Wow menjejer Wow momen gratisan yang lumayan langka banget Scatter tiganya itu menjejer cuy Dan ini geretongan langsung Wow enak banget nih Ini di bed 10 pak ya Wih naik bed memainkan bed dan memancing taruhan ganda, rekomendasi banget untuk memudahkan kali-kalian dan e, gratisan yang langsung connect nah kita gas, wow dua warna sekaligus wih, tiga kali pecah oke, ada kali dua pastinya kali dua itu udah gak aneh banget di si kakek, mudah banget untuk connect wih, jam pastinya kurang satu dong Oke ini semoga rekomendasi banget nih untuk kalian yang hari ini menunggu banget pola-pola uh, gacor dan pola hoki dan trik nyepin hoki dari aku juga. Untuk kalian langsung bergabung di game si kaki Jus dan di arena bermain aku ya. Di gebiar 123 link bermainnya sudah aku sediakan banget nih untuk kalian. Mudah mencarinya ada di deskripsi ya. Aku oh, cakut banget nih. Wow pecah nyampe. 98.000 Dan ada kali dua kali duanya, Wow dikali kali enam Langsung meledak super bi Walaupun gak sensasional Tapi ini super bi nya 500 lebih 500 Hampir ke 600 ya 591.000 ribu Wow udah enak banget nih Ini belum sensa guys baru super bi aja Udah meledak banget isi cuannya Ada kali dua cawan konek Oke kali dua terus ya yang connect dari pertama kita menyambut gratisan di 10 kak, oke dapat tambahan mega 344000 ribu Ini udah aman banget nih untuk kalian langsung memakai pola terbaru aku hari ini. Di gamenya si kakeju, dan langsung bergabung juga ke GBR123 ya. Link bermain aku sediakan di deskripsi ataupun di kolom komentar. Kalian tinggal diklik aja di kolom komentar aku. Link bermain sudah tersedia. Semoga kalian selalu happy happy ee, menonton video yang aku bagikan setiap hari dan semoga kalian selalu happy juga menyambut jpjP -JP kalian menikmati maxwin maxwin kalian di arena bermain juga ya satu dua tiga oke kali kaliannya udah enak banget udah naik ke 20 ini udah termasuk kali kalian yang aman sekali menurut aku. Dan cuannya sudah naik ke juta 1 ju200 lebih Ini udah enak banget karena tanpa buy spin dari modal Rp90.000 Udah menjadi beberapa kali lipat tanpa buy spin Hanya mengandalkan gratisan ya Oke dapat nice juga Rp260.000 Ini pokoknya jangan lupa dibantu like-nya dan share-nya Uh, untuk video terbaru aku sebanyak mungkin nanti ketemu lagi ya sama aku di pola hoki terbaru